Islam, Islam saulang lagi di Islam dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, itu kabel itu jadi berkah, makanya nggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi, wong goblok, wae jadi berkah, sampai Nabi menghentikan aksaru ahli jannah albuu, aki penduduk berduduk sewargo, wong goblok, mereka wong goblok, iya, tapi dimanteli, ibu ya kau pangeran. Nabi itu pernah disomasi uang goblok, itu ya biar Nabi kan cerita kiamat tuh gini gini gini gini, yang kemarin gak jadi itu. <tik> kiamat di Indonesia kan beberapa kali ya sembilan sembilan sembilan terus dua ribu berapa dua belas terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat saya sering ditanya tamu gus, entah ini kiamat putih, entah ini nengenai barang akuan, aneh aneh. Mengkaruan layaklah muha ilahut nah, nah. <tik> bokas <tik> bakas Nak misalnya tenang juga, ya, yo tenang segentar saya se, nak aku gak. Wae sesuatu aja tak tentang di kiamat rasidoh kiamat mana-mana. Saya ulang lagi, ketika nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu gak mikir, padahal mereka orang-orang pinter, si mikir mau di Ya Rasulullah mata saheng, itu cerita kiamat terus tapi gak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah paket sahabat, oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi nggak jelas tanggalnya Apa jamu? Bang besok? Oh raja mau mangkal Nabi meneruskan, meneruskan tentang awalil kiamah masih nerangkan awalil kiamat. Di lagi. Ya Rasulullah Mata sah. Sa Lalu kiamat itu kapan? Nikulai jazai. Jadi bodoh tapi untuk ridhaNya Allah alam pun. Allah kadang terjadi mungkin terus nyesal Ribet. Kongkongan nengi, kongkongan Pak Najib barangnya akhirnya gara-gara pinter. Padahal kok ya uang um budulam lebih swargo, ribet kan? Sendiri Wangi jadi uang alim. Sepulang kok uang um budulnya yang melakuk bu swargo. Uang gelubang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta uang alim masuk swargo. Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya mukibin belum cukup. Jadi mun. sebenarnya swargo ya ketemu nggak jelas-jelas nih, wah repotnya. Akhirnya. Ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha kola lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas sudbah diket di sumasi, di, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya sih nah, akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar Jabe. Ma'atallaha, kamu kok berani tanya kiamat kapan persiapan kamu apa? menangis menang, sepede. Apa nabi tanya persiapan saya? Oh kalau sholat saya biasa biasa kok bangga. Wes biasa kok. saya sholatnya biasa puasa biasa. Maksudnya saya wajib-wajib aneh-aneh. Tapi walakin Tapi saya ini kok. Apa jawabannya nabi almaru itu seluruh dunia. Jadi semua orang yang hafal hadis almar mar uma amanah atau wa anta amanah itu barokah tuh hal karena berkahnya orang bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang bedui, gak desopan santun. Mukjizatnya nabi seringnya gara-gara orang bedui. Nabi khutbah. Wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, oh Tuhan mohon bakas akhirat kebaikan sekarang itu tidak ada hujan halakatil amwal sekarang harta hilang semua hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? kekeringan mohon jengan rasa bakas nikum mohon hutan udan mohon <tuh> nabi-nabi ya langsung Allahumma Yusuf wah langsung ujan, tuk pures nak jari ulama lah, buat nabi baru gelos putih udan seminggu, wah nanti akhirnya sapi ini aku gak mati kerona ke kena... hausan tapi kelentir Nabi. Ya Rasulullah. mati Santai nanti itu Allahumma wa wa terus. Ti desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan, alam harus tunduk. Jadi min mukjizati Rasulillah sallallahu wasallam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 Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua. Andekan kamu bilang iya, maka akan ada selalu di akan ada sel, akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya. Kok Nabi ngendikan ya Jabir, ini jangan kamu entas yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup, nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup itu hebatnya nabi beliau punya spesial alamnya harus nurut sama beliau makanya disebut wa tuwal ghazalai syaitan ila risalah semuanya itu harus tunduk nah, akhirnya syafaat syafaat Nabi juga gara-gara ungkisan saya itu pengagum wong bodoh ya termasuk hadisul arabi tadi ada orang desa tanya ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang hisap siapa ya Allah janjinya Wah, baguslah. terus sudah mulai. Barang mulah, abe buyaku. Nabi, iya Karpe. Dipanggil lagi. Ya Rabbi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya baguslah kalau yang isap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi mutu faqhul Arabi, dia pintar bercong. Terus pernah lagi ada orang butuh tanya Hal yat faqur Rabbu ya Rasulullah. Apakah Tuhan itu pernah senyum? Pernah tertawa? Naam